Waspadai USD Swiss franc dalam kondisi bullish. Bias harian pergerakan USD/CHF terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.91385 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.91226. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Januari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.